Hai hey hey guys, selamat datang di New Selamat datang di channel New guys. lanjut channel kami agar berkembang dengan cara subscribe channel kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa follow IG di ini. Dan selamat menonton guys. see you Selamat datang di channel New Energy ini Kali ini kita akan mengeksplor rumah dan benggala di daerah Kota Semarang. Warga sekitar banyak yang menyebut rumah ini rumah meskiannya. Konon kabarnya sering terdengar cerita-cerita misterius dari dalam rumah. Tak berlama-lama lagi. Tonton terus video kami sampai selesai. Dukung terus channel kami. Dengan menekan tombol like, comment, dan subscribe. Kaitan kali ini semoga dilancarkan hmm. berdoa untuk keselamatan dan kelancaran cara kita malam ini menurut kepercayaan dan ajaran nah, masing-masing berdoa mulai silakan ya Masih. Masih. Oh, hmm, kalau harap hai guys bertemu oh, lagi dengan kita review venue kali ini tuh kita explore ke rumah terbengkala itu di Semarang dan jangan lupa untuk like dan komen dan share video ini ke teman-teman kalian Tentang. karena uh, kita akan sering-sering buat konten Tentang. Iya di Semarang. Sangat <tuh> buruk begitu. Bakterinya di. Ambulin berkat ya kan. Ayo. Ini tadi baru akses jalan masuknya <tuh> kayak gini ya sulit jengkel makan yang nonton mau nge-review disini <guruh> rupa kayak celana panjang sama sepatu saya gak jatuh nih, siapa itu aduh apa gue ini itu Loh. Loh. tolong itu bisa eh? tak tali bisa, ini, nah, nah aku melakukan eh? karena flashku Huh, rekam musik. Jadi kita survei di tempat ini jam. Determmin. Jam. Roy jam satu lebih tujuh belas malam guys, saya sudah ini guys. <tik> itu hmm? okay. <laughs> <they> this. ini busuk <laughs> Oke. Okay. Yo. Oke. Kita akan mulai masuk ke dalam. di depan. Ambil dulu dari jalan. perut okay. ini jadi <tuk> dia juga kita satu dulu <tuk> ya, ya. kita, kasih kita, kita, kita ke ya hmm. hey, Kasih remamen bagus hmm? ya ini Gini karyamaren Kasih minyak mar Maren part 2 okay. mulai beradaptasi saya eh, mulai nyaman hmm. kita lagi lagi Oke okay. saya mau kasih itu saya ya. okay. Assalamualaikum ini dapur, dapur masuk saya maaf sudah mungkin untuk belum tahu sejarahnya jadi jadi kita tuh ngata-ngata Ini mungkin begiat oh. ya dalam dalam. Tunggu. Oh masuk Halo. Hah? ya Assalamualaikum mati-mati nanti-nanti ada ini kalau sudah, sudah lagi mati tapi Otong runtel. Otong runtel. kayaknya. Ini ada itu kita keluar Ya. Ada emas Oh, bisa mungkin kita, kita aja, tidak Mungkin kita Bisa ada buku-buku Ada Oh, nah ini selalu Oh, siap. Okay. Inilah kita, kita akan Oke. Oke. kita akan dua akan dua ini namanya hitam, di Eropa. hitam di Eropa, atau Eropa. Di Eropa apa Eropa ini Marmer. marmer ini semua marmer, guys. Mewah sekali, uh, mewah. Ini rumah impian, sebagian ini Mewah sekali. Kita lihat view-nya, guys. Kita bisa melihat Semarang dari sini. Ini Semarang, sebetulnya view-nya istimewa, guys. kita mau ke, hmm? ke rumah terpencil yang ada di dalam huti. Nggak tempatnya, nah, ini tidak aman. Nah. Jadi kita pindah guys. Dan kita start jam 1 di sini. Oh. Ini kalau nah. mau rumah? tangga. Ya. Rumah tangga. sinar Kalimantan. Kita masuk ke area balkon. Di sini view-nya yo ibet Bagian kamar. Ini biasanya buat karu pembantu apa? Uh. Ya, Pembantunya VIP. Impor. Ya, ini pot tahun 2005 kenapa oh. saya tahu ya sok tahu ini pot tahun ya, 2005 tahun 2005 hmm. hmm, okay. kalau gitu sekian dulu dari kita kita udah explore lantai yeah. 1 sama lantai 2 nya dan maaf bila di sini mungkin tidak ada penampakan atau apa, -apa karena maaf. kita hanya ingin mengulas sejarahnya. Iya mau lihat ke sih Explore <tuk> Nah sejarah kita belum tahu. Di sini kita cuma mengespar tempat. Jadi um... yes, pokoknya intinya tempatnya di Semarang. Iya. Terus... Kalian mau nge-review? Cari sendiri aja. Tanya <tuk> <tuk> nah, ini juga susah. Tentu. Karena udah banyak tempat-tempat yang tidak bisa dijamah oleh. Ya terus juga di sini sebenarnya ada basementnya, cuman kita belum Nggak, skip, skip berani buat. Iya, soalnya kita belum berani buat ke bawah. Soalnya ada salah satu rekan kita yang sama youtuber beri peringatan kalau kita jangan ke bawah gitu. Oke. Okay. itu kali ini kita scan sudah yang sepuluh tempatnya. <laughs> Anya lur kadanane. terima kasih udah nonton. Jangan lupa like, share sama follone. Thanks for watching. Thank you. Oh iya iya. Selamat